Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Anak-anakku sekalian yang saya sayangi serta hadirin yang dirahmati oleh Allah SWT Alhamdulillah senantiasa kita mengucap rasa syukur kita ke hari Allah Subhanahu Wa SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah, dan ilaiyah-Nya kepada kita sehingga pada kesempatan malam hari ini kita masih diberikan kesehatan yang luar biasa oleh Allah SWT sehingga masih bisa menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan dalam kondisi sehat wal afiat. Salawat dan salam tak lupa senantiasa kita hadurkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan kita nantikan syafaatnya di hari kiamat. Anak-anakku sekalian, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan kertung di bulan Ramadan ini yaitu mengenai pondasi yang wajib dimiliki oleh orang Islam anak-anakku sekalian hadirin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala apa sih pondasi yang wajib dimiliki oleh orang Islam yang seharusnya kita bisa melaksanakan mengimplementasikan dan mengamalkannya Terkadang kita sebagai orang Islam lupa akan pondasi yang wajib harus kita miliki dan juga harus kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Pondasi bagi umat Islam yang saat ini harus dan wajib dimiliki adalah ini tidak lepas dari rukun Islam. Di mana rukun Islam ini yaitu terdiri dari lima. Rukun Islam Tentunya hal ini bukan satu yang asing Untuk anak-anakku sekalian Serta hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu SWT Karena rukun Islam ini adalah sudah pernah kita pelajari Dari dulu waktu kita TK Sampai dengan kita dewasa Bahkan sering dalam pengajian-pengajian Ini adalah sering disampaikan Tetapi kita perlu kembali mengingat dan bagaimana kita mengamalkannya anak-anakku sekalian serta hadirin hadirat yang dirahmati hadir, oleh Allah diantara berapa rukun Islam sebagai pondasi yang wajib kita miliki sebagai orang Islam itu diantaranya adalah yang pertama membaca dua kalimat syahadat tentunya hal ini harus kita senantiasa bisa untuk menguasai dengan membaca dua kalimat syahadat Dan juga mengamalkannya dalam perilaku kita Yaitu kita baca yang biasa kita baca Dan kita pernah mendengar yaitu dengan baca Ashadu Allah ilaha illallah wa ashadu anna Muhammad dan Rasulullah Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah Dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah Bagaimana implementasi dan aplikasinya, anak-anakku semua, dalam rukun Islam yang pertama ini, yaitu dengan cara kita betul-betul meyakini -betul adanya Allah, bersaksi dengan adanya Allah bahwa Allah itu esa, bahwa Allah itu satu, dan bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Dengan cara bagaimana? Dengan cara kita bisa men meniru apa yang jadi teladannya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam apa yang jadi teladan beliau maka setidaknya kita bisa mengikutinya kemudian yang kedua ini adalah yaitu sholat dalam sebuah hadis Rasulullah yaitu kita itu wajib harus melaksanakan sholat kenapa karena sholat itu adalah tiang agama Sebagaimana diwajibkan, yaitu sholat yang kita laksanakan lima waktu. Akan tetapi, terkadang sebagai umat Islam kita melalaikan. Hal yang terkadang terjadi, yaitu ketika kita mengaku sebagai orang Islam di KTP, ataupun sebagai identitas identitas lainnya bahwa kita adalah sebuah orang Islam. Tetapi pelaksanaan apa yang diperintahkan oleh Allah SWT Yaitu sholat Itu sering ditinggalkan Tidak dilaksanakan Padahal hanya lima waktu Lima waktu yang diperintahkan oleh Allah SWT Sebagai wujud menjalankan perintahnya Dan syukur segala apa yang sudah diberikan oleh Allah SWT Yaitu dengan berikan sholat Melaksanakan sholat lima waktu kemudian yang ketiga adalah puasa puasa ini adalah yang saat ini kita laksanakan yaitu puasa di bulan Ramadan dimana pada bulan ini adalah bulan yang penuh luar biasa yang penuh mafiroh ampunan yang penuh dengan uh, keindahan dimana apabila kita betul-betul mau menikmati bulan Ramadan ini, maka keberkahan yang bisa kita dapatkan yang luar biasa. Dengan cara bagaimana di bulan Ramadan ini, kita bisa mengamalkan hal-hal yang baik, yaitu dengan cara kita melaksanakan sholat tarawih, dengan cara kita bersedekah, dengan cara kita bertadarus Al-Quran. Jangan ditinggalkan. Apa yang baik yang kita lakukan di bulan Ramadan ini kita lakukan sebagaimana perintah Allah dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 183. Auzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladziina aamanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alalladziina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini adalah bagian dari perintah Allah untuk kita Melaksanakan puasa di bulan Ramadan Diwajibkan atas kamu ya, Berpuasa di bulan Ramadan Sehingga laksanakan ibadah di bulan Ramadan Jangan sampai pada akhirnya kita menjadi orang-orang yang merugi Yang di bulan Ramadan ini justru kita tidak meningkat ibadahnya Tidak meningkat amalnya Tetapi justru malah berkurang Banyak hal-hal yang baik yang bisa kita laksanakan Yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan ini Utamanya adalah jangan tinggalkan tadarus Alquran, Al-Quran, jangan tinggalkan sholat tarawih, senantiasa kita beramal, bersedekah di bulan Ramadan ini. Sehingga apa? Sehingga kita bisa betul-betul mendapatkan barokah di bulan Ramadan ini. Kita tidak tiap hari melaksanakan sholat tarawih, tetapi kita ketemu dalam satu tahun di bulan Ramadan maka alangkah menurutnya ketika orang tidak mau melaksanakan sholat tarawih Kalaupun tidak bisa berjamaah, kita bisa melaksanakan sholat tarawih di rumah. Karena ada sesuatu hal, kita laksanakan ya ya Ini yang terbaik amalan atau yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan. Di bulan yang penuh berkah ini, jangan sampai kita menjadi orang yang rugi, tidak pernah berkah Apalagi bersedekah atau di bulan Ramadan. Jadi banyak yang bisa kita lakukan hal-hal yang baik di bulan Ramadan. Anak-anakku sekalian, hadirin hadirat yang dimulakan oleh Allah Subhanahu SWT. Bagaimana pondasi yang wajib dimiliki oleh orang Islam yang keempat? Yaitu, kalau yang ketiga puasa, yang keempat adalah zakat Zakat kita, paling tidak kita bisa bersakat fitrah ya. Itu yang wajib kita lakukan uh, untuk mensucikan diri kita Sehingga kita melaksanakan zakat fitrah Zakat fitrah ini adalah wajib wajib bagi umat Islam, siapa saja meskipun seorang bayi yang baru lahir itu pun wajib di zakati. kemudian yang kelima adalah berkaitan dengan fondasi yang harus dimiliki oleh umat Islam adalah haji bagi yang mampu secara lahir dan batin Terkadang ada orang yang mampu dilihat secara lahir ya, tetapi batinnya belum ada niat untuk melaksanakan atau mendaki haji. Jadi dikatakan mampu di sini adalah seseorang yang mampu melaksanakan ibadah haji lahir dan batin. Jadi itu beberapa pondasi yang wajib dimiliki oleh orang Islam yang terkadang kita sebagai umat Islam ya hanya bisa menghafal, tetapi bisa, e, belum bisa mengimplementasikan, belum bisa mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Semoga pondasi yang wajib dimiliki oleh umat Islam, oleh orang Islam ini, dari lima yaitu syahadat, solat, puasa, zakat, dan haji, itu bisa kita laksanakan, bisa kita amalkan utamanya adalah saat ini yang sedang kita laksanakan, yaitu pondasi yang ketiga, yaitu puasa di bulan Ramadan, jangan kita lewatkan ya jangan sampai kita lewatkan kita laksanakan ibadah puasa ini dengan ikhlas jangan sampai kita hanya mendapatkan lapar haus saja tetapi kita tidak Mendapatkan pahala di bulan Ramadan Dengan kita melaksanakan ibadah puasa Tidak melakukan hal-hal yang dianjurkan Dalam melaksanakan bulan puasa Atau di bulan Ramadan ini kita sebaiknya banyak bertanda harus juga Demikian yang bisa saya sampaikan pada kutung kesempatan kali ini Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat manfaat bagi anak-anakku sekalian Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah SWT Dengan adanya pondasi sebagai umat Islam, sebagai orang Islam yang kita miliki Semoga ini suatu kebanggaan tersendiri bagi kita dan bisa mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari Kurang lebihnya, saya mohon maaf Apabila dalam penyampaian Kutu ini terjadi Dapat kesalahan itu datangnya dari Saya sendiri, walaupun itu adalah Benar, itu adalah datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala Sekian, kurang lebihnya Dan saya sampaikan Bismillahirrahmanirrahim wa Wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Jangan lupa Senantiasa kita menjaga Yaitu kesehatan kita di masa pandemi COVID.